Hai sahabat drakor, kita bertemu lagi untuk membahas sinopsis biodata zodiak, Instagram dan umur asli para pemain drama Afrod 2021 Drama ini menceritakan tentang pengejaran perjalanan yang sangat lucu di mana seorang ibu dan putrinya mengejar pengantin pria yang melarikan diri pada hari pernikahan putrinya Kisah ibu dan anak dimulai saat perjalanan mencari sang pengantin pria yang tanpa alasan menghilang begitu saja saat hari pernikahan Drama ini hanya berjumlah dua episode Inilah biodata para pemain drama afrod yang bergenre komedi Yang pertama ada Nam Ji Hyun yang berperan sebagai Gang Suji sebagai pemeran utama wanita Lahir pada tanggal 17 September 1995 di Incheon Korea Selatan Umur di tahun 2021 sudah 26 tahun Bersodiak Virgo tinggi 165 cm aktif di tahun 2004 sampai sekarang Pekerjaan adalah artis, sudah membintangi 10 film dan 20 drama dari awal karir sampai awal tahun 2021. Pernah mendapat 6 penghargaan selama karirnya, terakhir di tahun 2020 sebagai artis terbaik. Inilah Instagram asli Nam Ji Hyun. Yang kedua ada Park Ji -yong yang berperan sebagai Gang Yeong -e, Lahir pada tanggal 8 Desember 1968 di Jeonju, Provinsi Jeolla Utara, Korea Selatan. Umur di tahun 2021 sudah 53 tahun Bersodiak Sagittarius Aktif tahun 1988 sampai sekarang Golongan darah B Sudah membintangi 8 film dan 20 drama dari awal karir sampai awal tahun 2021 Inilah Instagram asli Pajiyong Yang ketiga ada Kim Bom soo yang berperan sebagai Gu Song Chan lahir pada tanggal 19 Juni 1990 di Korea Selatan umur di tahun 2021 sudah 31 tahun bersedia Gemini sudah membintangi dua film dan dua drama dari awal karir sampai awal tahun 2021 Instagramnya tidak bisa saya dapat yang keempat ada so Jong-yan yang berperan sebagai peran pendukung lahir pada tanggal 23 September 1975 di Korea Selatan Umur di tahun 2021 sudah 46 tahun Bersodiak Virgo Agensinya adalah WG Entertainment Sudah membintangi 10 film dan 26 drama dari awal karir sampai awal tahun 2021 Instagram Seo Jong Yan belum ada Yang kelima Damun sanghun Yang berperan sebagai peran pendukung Lahir pada tanggal 9 Mei 1991 di Korea Selatan Umur di tahun 2021 sudah 30 tahun Bersodiak Taurus sudah membintangi dua drama dari awal karir sampai awal tahun 2021. Untuk saat ini Instagramnya belum ada. Itulah beberapa informasi pemain drama Of The Course 2021 yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa nonton dramanya. Sampai jumpa di video berikutnya.